Hello guys and welcome to boneka. Siapa sih yang tidak tahu boneka? Aku kak. Okay. Boneka ada yang lucu, ada juga loh yang seram. Kenapa seram? Karena ada beberapa boneka yang katanya hidup. Gak cuma hidup, terkutuk juga. Apa aja? Simak yuk. Oke, yang pertama saya hadiri boneka kutukan yang wujudnya seram ya. Retak begitu. Boneka Katja. Ya, boneka ini dibuat pada tahun 1970-an oleh selir Sar Rusia. Kronologinya begini. Selir ini kan mengandung. Ia pengen punya anak laki-laki. Tetapi harapannya pupus. Ia melahirkan seorang bayi perempuan dalam kondisi cacat. Nah dari situ sang selir sangat kesal dan dengan sadis ia pun membakar hidup-hidup bayinya tersebut Abunya ia campur dengan porselen dan keramik kemudian ia buat boneka kaca Boneka kaca disimpan turun temurun dan boneka itu tidak boleh dipandangi lebih dari 20 detik Karena ia akan berkedip dan dari kedipan tersebut kita yang melihat akan mengalami musibah penyakit Bahkan didatangi boneka Katja. Percaya atau tidak Boneka Joliet ini terkutuk dan sudah ada dalam satu keluarga selama empat generasi Bisa dibilang sebagai warisan keluarga Keluarga itu adalah keluarga Ana. Ana tahu bahwa Joliet mulanya diberikan kepada nenek buyutnya saat hamil Kutukan itu pun mulai terjadi setiap wanita yang melahirkan dua anak, laki-laki dan perempuan, anak laki-laki akan meninggal setelah hari ketiga dilahirkan Dan kejadian ini akan terulang kembali ketika boneka Juliet pindah tangan dari wanita hamil yang satu dengan yang lain Pada malam hari, boneka Juliet akan tertawa dan terkadang menjerit Diakini boneka Juliet menjadi wadah bagi jiwa-jiwa bayi laki-laki yang meninggal tersebut Kenapa bisa diklaim begitu? Ya, karena suara pada boneka Joliet ini berbeda-beda. Boneka Peggy adalah boneka yang dapat mendatangkan surprise. Ya, surprise negatif. Alias gangguan-gangguan buruk pada siapapun yang melihatnya. Gini ceritanya. Ada seorang paranormal bernama Jaini. Atau Jaina Tidak tahu. Sebut saja Jai Jai mengatakan Jika saya harus menebak Saya mengatakan hampir 80 orang mengakui mendapat pengalaman buruk Setelah melihat boneka Peggy Entah hanya berupa foto ataupun video Saat itu ada seorang wanita melihat foto boneka Peggy Komputernya tiba-tiba error Hanya bisa menampilkan foto boneka tersebut Ruangan mulai dingin dan ada yang berjalan mendekatinya ternyata oh ternyata boneka Peggy ini bukan boneka Pergi ya uh, uh, maksudnya boneka Peggy ini didiami oleh sosok yang gelisah tertekan karena merasa dianiaya dan orang yang melihatnya pun dapat merasakan hal yang sama seperti gelisah, sakit, pusing, dan mual dan lain-lain Siapa yang tidak tahu boneka ini? Boneka Okiku sebenarnya diambil dari nama sang pemiliknya yang merupakan seorang anak kecil. Sang pemilik meninggal dunia setelah setahun sebelumnya dihadiahi boneka tersebut. Boneka ini pun disimpan dan ditempatkan di altar rumah untuk mengenang Okiku. Beberapa lama kemudian, tiba-tiba keluarga sadar bahwa rambut yang ada pada boneka Okiku terus memanjang yang tadinya bahu tiba-tiba mencapai lutut hingga mereka membawanya untuk dipindahkan ke kuil rambut itu terus tumbuh padahal sudah dipotong oleh pihak kuil dan ternyata kalian tahu rambutnya asli loh peneliti Jepang mengungkapkan hasil forensik dari rambut boneka Okiku yang ternyata asli seperti rambut anak berusia 10 tahun kok bisa ya? Boneka yang ditemukan bersandar di bawah pohon dengan mata tertutup ini dikatakan barang antik dan tidak seperti boneka pada umumnya Sebuah kain yang menutupi matanya bertuliskan bahasa Arab Entah bagaimana caranya Orang-orang dapat mengetahui pemilik boneka tersebut Dari Twitter Pemiliknya mengatakan Ia menutup mata boneka tersebut agar tidak mengikutinya lagi Soalnya Boneka itu dapat berpindah ruangan saat sang owner tidak berada di rumah Kepala dapat memutar 360 derajat dan dapat berbicara bahasa Melayu dan lain sebagainya Sang owner pun mengutuk siapapun yang berani membuka penutup mata boneka tersebut Entah kebetulan atau tidak, tampaknya ada yang melepas penutup matanya dan pada hari yang sama boneka itu ditemukan, terjadi bunuh diri dan kasus pembunuhan. Haduh, mengerikan ya. Jangan sampai deh nemu boneka berambut panjang tampak kotor terus dibawa pulang. Kecuali butuh teman. Haha, <tuh> menurut kalian, boneka mana yang memiliki kisah unik nan seram di dalamnya? Kalau saya, yang Okiku. Geli-geli gimana gitu. Oke segitu aja video kali ini, semoga kalian suka, support terus channel ini biar makin niat ya. Aku Virginia Angel, terima kasih udah nyimak and see you, bye bye.